bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. hadirin dan hadirat subhanahu wa ta tadi sudah kita jelaskan bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram yang spesial di mana ibadah di situ keta ketaatan pahalanya diperbesar, sebagaimana maksiat di bulan-bulan tersebut juga diperbesar dosanya khusus bulan Muharram maka sangat dianjurkan untuk Berpuasa secara umum kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afzalul Syamii bade Ramadhan, Syamu syahrilillahiil muharram. Bafzalul salati bade fardhuq, Qiyamul Layl. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muhram dan sebaik-baik solat setelah solat lima waktu adalah solat malam. Ini satu rangkaian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan solat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan Ramadhan muharram dan solat yang terbaik setelah solat wajib adalah solat apa? Kiamulail. Solat malam. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengidawahkan, yaitu menisbahkan bulan muharram kepada Allah. Kata Allah. Afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu Syahrillah. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram yaitu bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram ini bulan yang Allah sandarkan kepada dirinya Syahrullah, bulannya Allah yang namanya Al-Muharram. Dan kita tahu bahwasanya tidak Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia. Seperti Allah mengatakan ya tentang Masjid Baitullah rumah Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berbicara tentang unta Nabi Saleh, Allah berkata Naqatullah, unta nya Allah Subhanahu wa taala. Ya semua yang diidhofahkan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diidhofahkan nisbahkan kepada Allah maka merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah, Syahrullah, Syahr artinya bulan. Allah Bulannya Allah. Berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhofahkan bulan tersebut kepada dirinya. Nah Bagaimana cara berpuasa di bulan eh, Muharram? Maka para ulama khilaf secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh. Sebagaimana puasa di bulan Ramadhan? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah SAW tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram, 20 hari oke, okay, 25 hari oke, okay, 27 hari oke. Okay. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandeng antara bulan dengan bulan ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh, maka Muharram juga puasa sebulan, sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama' ya Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini Boleh berpuasa Di bulan Muharram Sebulan penuh Kalau tidak mampu sebulan penuh sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Ustaz apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh Bukan termasuk larangan puasa dahar Puasa yang tiap hari Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud Kata Nabi SAW afdalus siam siamu Daud alaihissalam salam karena Yasumu Yawman wa Yuftiro Yawman, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin al As waktu minta izin kepada Nabi saw untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia ini utiku aksara mindalik. Ya Rasul aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi S.A.W. Sum wa aftir Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, Ya Rasulullah aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap, tiap hari. Nah bagaimana kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa ayamul bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hadithul hijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain. Puasa dua bulan berturut-turut. nggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram tetap puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di Muhlan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berbu puasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud AS. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja, oh, Senin Selasa besok mau puasa, Lusa mau puasa, hari apapun mau puasa nggak ada, masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin Kemis, kemudian Ayamul Bet. Paling tidak dia bisa puasa, Senin Kemis, kali empat minggu, 8 hari, plus Ayamul Bet, Senin Selasa Rabu tiga hari berarti berapa? Dua kali empat, delapan, tambah tiga, sebelas hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga nggak ada masalah Kemudian Yang sangat ditekankan pada Bulan Muharram adalah Puasa asyura Puasa tanggal 10 Muharram Ini sangat ditekankan Rasulullah SAW bersabda yaumi ashura, an Kata Nabi SAW Dan puasa hari Ashura Aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui empat tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya di Mekah dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Ashura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Ashura. Kata Ibn Abbas RA Qadiman Nabi SAW Al-Madinata Fa yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Maha al Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi?" Kata orang Yahudi, "Hada yaumun salih. Ini adalah hari baik. Hada yaumun najjala Musa wa qaumahu wa Firaun wa qawmahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya dan Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Pada tanggal 10 Muharram, fa Musa syukron lillah maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah subhanahu wataala. Maka kata Nabi saw, nahnu bi Musa mingkum kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Ia melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi Dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Ashura Bahkan saat kala itu puasa hari Ashura hukumnya wajib Puasa hari Ashura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan Jadi puasa Ashura pernah hukumnya wajib Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Ashura ini fase yang kedua. Fase yang ketiga tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum Orang li beriman diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang yang ketiga, dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan, dan dia berpuasa di hari Ashura kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya di tahun uh, 10 hijriah atau 11 hijriah di akhir hayatnya maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, ashir, Ashura maka Nabi SAW berkata La'in ishtu ila qabil la'asuman natasi'a kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya, dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final tahapan keempat, maka dianjurkan puasa. Asyura tanggal 10, disertai dengan sebelumnya tanggal 9, Tasu'ah. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10 maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.